Halo guys, selamat datang di channel tutorial official, nah di video kali ini ane mau ngebagi tutorial itu cara membuat stiker whatsapp di hp infinix guys, tanpa aplikasi tambahan guys, dan yang asiknya lagi fitur ini sudah ditanam di hp infinix nya guys, jadi kita tinggal membuatnya secara gratis di hp infinix guys tapi sebelum lanjut kita ke tutorialnya atau kemampasannya baik kamu yang baru ber di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe Baik sahabat ini dia cara membuat stiker WhatsApp di HP Infinix tanpa aplikasi Untuk langkah yang pertama kita masuk ke pengaturan ponsel ya guys ya Kita masuk dulu ke pengaturan ponsel guys Baik, jika sudah masuk kemudian kita scroll ke bawah, Bang Bro. Kita scroll ke bawah terus, kemudian di sini ada menu pendorong sosial, guys ya. Kita masuk ke menu pendorong sosial. Baik, guys, jika sudah masuk ke pendorong sosial, kemudian kita scroll ke bawah ya, guys ya. Kemudian di sini ada menu paket stiker WhatsApp. Kita masuk ke menu paket stiker WhatsApp nah ini adalah project untuk pembuatan stiker untuk WhatsApp ya guys ya jika kamu ingin buat uh, stiker di sini saya akan mencontohkan ya guys ya saya akan membuat stiker di sini ya guys ya untuk uh, keperluan chatting di WhatsApp guys ya kita tambah atau buat stiker anda sendiri kita klik yang ini ya guys ya untuk membuat stikernya guys buat stiker anda sendiri kita klik yang ini ya guys ya kemudian sini kita buka galeri atau ambil foto juga bisa langsung ya guys ya uh, saya uh, ingin buka galeri aja karena foto di galeri ada banyak guys ya ya kamu ingin foto sendiri juga langsung bisa ya guys ya di sini bisa ambil foto saya buka galeri guys karena di galeri juga udah banyak fotonya guys ya kemudian kita pilih fotonya ya guys ya yang ingin dibuat stiker nah ini dia nah di sini ada fitur uh, berputar dan di sini juga ada fitur potong gambar dan di sini ada potong klip juga bisa guys ya jika uh, berputar maka akan fotonya akan diputar guys kita coba klik berputar nah bisa bisa diputar putar seperti ini ya guys ya untuk fotonya kemudian di sini ada menu potong gambar di sini untuk memotong gambarnya guys ya nah untuk memotong gambarnya ya kita di sini guys jika kamu ingin uh, terlihat di stikernya di bagian sini kamu tinggal klik ini aja guys kita tekan kemudian kita pasin ya guys ya ini sekreatifnya kamu aja deh ya guys ya inginnya yang kayak gimana atau kamu bisa dibikin lope juga ya gini juga bisa guys set set nah bisa di kan guys ya atau mungkin mau dikreasiin yang lain mungkin Atau kamu mau buat tomat seperti ini juga bisa ya guys ya <laughs> Bisa jadi tomat juga bisa Nah gitu guys Oke kita buat yang ini aja ya Yang bundar aja deh Nah ini sekedar buat contoh aja guys ya Nah ini udah bundar ya guys Kemudian kita untuk menyimpannya kita klik yang ini ya Centang yang ini ya guys ya kita centang. Kemudian di sini kita uh, tekan menu klip ya guys ya untuk memotong fotonya guys. Nah, kita potong fotonya uh, segini kira-kira ya guys ya. Kemudian di sini kita turunin lagi bawah sini. Nah, kemudian jika sudah bentar-bentar guys, kita potong lagi guys. Et, khusus saya. Nah, jika sudah ya guys ya, kemudian kita uh, klik centang yang ini ya guys ya untuk menyimpan nah kemudian untuk menyimpannya kamu tinggal pilih menu yang ini ya guys ya gambar memori yang ini guys kita tekan aja yang ini nanti otomatis akan tersimpan nah kemudian di sini ada nama stikernya guys ya kita buat stiker contohnya di sini kita kasih nama tutorial official nah kemudian kita klik Oke OK untuk menyimpan guys nah dia stikernya sudah jadi ya guys ya Nah coba kita tambahkan nah di sini ada keterangan pakai stiker WhatsApp paling tidak harus memiliki tiga stiker ya guys ya Jadi kalau satu kurang guys, kita buat tiga stiker kali sekaligus ya guys ya kita buat lagi guys tiga stiker sekaligus ya guys ya seperti biasa di sini ini buat muter foto ya guys ya di sini buat potong gambar guys nah kita mau buat apa di sini ya mau buat uh, ini aja deh kayak gini aja deh yang simple ya kemudian kita klik centang kemudian kita pilih klip ya guys ya kemudian kita potong lagi seperti biasa guys ya Oke sudah pas kita klik centang lagi guys Kemudian kita simpan fotonya guys ya Dengan mengklik gambar memori yang di atas ini guys Nah simpan Jadi ini maksimal 3 ya guys ya Tambahkan satu stiker lainnya Pakai stiker whatsapp Paling tidak harus memiliki tiga stiker Kita tambah satu lagi guys Agar bisa ditambah ke whatsapp ya guys ya Nah ini dia ini aja deh Eh kurang ini ya, kurang jelas fotonya, guys. Coba, guys. Coba yang mana ya? Yang ini deh. Ini guys ya. Kita potong lagi di sini. Kita mau dikreasain eh, bikin lope juga bisa ya, guys ya. Begini guys, sekarang ya. Yes. Set, set, set. Aduh, kurang pas nih kayaknya, guys. <laughs> Kita ulang lagi, guys ya. Kita mau bikin lope nih, guys. Ini sekreasi kamu ya, guys ya. Uh, sesuka hati kamu mau dijadiin seperti apa juga bisa ya guys ya contohnya nih lope aduh kurang bagus sih ya guys ya aduh jelek banget coba coba set set aduh kurang pas lagi bang udah tungguin ya set set nah ini udah lumayan deh udah kita simpan aja. Kemudian, kita klik "Clip", ya guys. Ya, kemudian kita potong gambarnya, kita potong lagi gambarnya di sini. Up, kemudian kita klik centang. Kemudian, untuk menyimpan, kita klik tanda memori yang ini, guys. Nah, menyimpan ini sudah tiga uh, uh, stiker, ya guys. Ya, kamu bisa menambahnya sampai uh, ratusan stiker juga bisa, guys. Kemudian, jika sudah... Kamu membuat stiker banyak di sini, kamu tinggal menambahkan di WhatsApp, ya guys, ya, dengan cara menekan tombol "tambahkan ke WhatsApp". Maka secara otomatis stiker yang kamu buat ini, guys, ya, maka secara otomatis akan masuk di WhatsApp kamu, guys, dan bisa buat chattingan juga, bisa, guys, ya, <tuh> pasti tambah seru, ya, guys, ya, mantap. Oke kita langsung tambahkan ke WhatsApp untuk menambah stiker ini ke chatting WhatsApp guys. Kita klik tambahkan. Anda ingin menambahkan tutorial official ke uh, WhatsApp? Nah, tutorial official ini nama stikernya ya guys ya. Kita kemudian di sini kita pilih add atau tambah ya guys ya. Ini bahasa Inggris. Nah, add. Nah, tutorial official telah ditambahkan ke WhatsApp guys. Nah tutorialnya cukup mudah sekali ya guys ya dan uh, untuk membuat stiker di sini guys ya ini tanpa aplikasi tambahan ya guys ya jadi nggak ribet nah di HP Infinix ini ya guys ya tentunya di HP Infinix guys Nah mungkin itu dia guys ya cara membuat stiker di HP Infinix guys ya mudah dan simple banget dan kamu bisa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 dan jangan lupa di like juga video ini ya mas bro ya Jangan lupa tinggalin jejak di bawah video ini Atau di kolom komentar ya guys ya Nah bagi kamu yang masih kebingungan Kamu juga bisa bertanya-tanya di uh, video ini ya Di kolom komentar ya guys ya Tentang Infinix atau tentang fitur-fitur Infinix yang lainnya Jika kamu ingin request ya Kamu bisa berkomentar di video ini ya guys ya Baik mas bro mungkin itu saja dari saya Terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini mas bro Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe mas bro okay? Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya